Yo ma bro sesuai request kalian ocha mau mereview M13 Card QT ma M13 legendary terbaru lagi ma bro ya yang sebelumnya nih orang sate kalau nggak salah sesuai juga kayak gini nih mirip ya mirip ya, ya kan tapi ada mitik ma bro ya ini pakai mitik deh tapi ini juga menarik ma karena kita bisa tahu kapan akun kita tuh dibuat ma nah untuk di akun ini ma bro lihat tuh ma bro ya datangnya 1007 tahun 2019 nah itu ma bro ya wah let's go deh ocha mau langsung review aja mau pakai senjata ya ma bro ini enak apa enggak sih kayaknya sama aja sama M13 Legend yang baru rilis satu bulan dua bulan yang lalu ya baru loh beneran udah ada lagi M13 cewek gokil <laughs> yo ma bro di dalam game let's go bro ma bro Hello, what's up apa kabar semuanya ini kita inspect dulu deh nah, kelihatan ya 1007 uh, 2019 mantap sih Menarik juga untuk kalian gacha, mah, bro. Cocok lah ya? What the heck, man! Lu kenapa pakai Molotov? Wah, parah banget sih. Wah, gue gua di, di cut, mah bro. tuh. Ah, <laughs> sialan, sialan baru juga main, bro. Itu gara-gara Molotov tadi ya, membuat perkara. Hmm, mati saja dua, hai, uh, hai, se nice. apaan sih? Mabru pesawat, astagfirullah, laji Ini musim benar, ngeselin deh. Ini ngeselin, oke. Okay. Wah, parah coy, tapi M13, saya mirip-mirip sih sama legend, nih. Oh, baru main loh mobil. Astagfirullah di bokong shotgun. Kan? Wah, ini benar-benar bikin emosi nih. Masih gubang-gandabantai benar. Ah. Bolo sop mobil Hmm, enak kok. Pasokan itu. Carrot cute nih bro Hmm, masuk, Mati Hmm, Mati loh Lagi musuhnya Hmm, mati lagi deh bro Hmm, gila kali Musia menghilang mah bro? Wah B-nya ngambil ya tuh? Isah, kabur ada ulti pak deh. Okay, M3 nya bagus sih mah gue tuh sore. wah wow. tenang tenang takkan ku biarkan mereka memenangkan pertandingan ini karena mereka membuat ojek salma bro wah sorghani yang ngeselin ma bro capek capek gua jadi tukang capture nih gue jadi tukang capture lihat aja Gila tuh langsung tiga orang. Hmm. Mantap. Mantap cuy. Mana musuhnya? Oh mati lu Ah, mati dia mah bro. Hmm. The best ya. mana lagi, musuhnya. Jangan lupa capture kawan. Hmm, nice, good job. Hmm, berat banget nih senjata, beneran deh. Hmm. Oh, nice Ma Bro ya, wajar nih pokoknya orang-orang ini. Hmm. cabut ya mendingan cabut cabut cabut cabut, cabut. wah lo sing eh tuh bener-bener orang yang ambil eh kacau bro nice bro wah ehnya losing bravo it's too close fight Enemy is nice I'm jangan lupa injak, we Jangan lupa injak, wuh Jangan lupa injak, we Jangan lupa injak, we Jangan lupa injak, we Oh, jangan lupa injak, we Oke, okay. duh, sampai nuklir, tapi di ujung game ya, nggak apa-apa. Nih orang hasilin semua soalnya nih. Ya, nggak apa-apa. Yang berarti kita nuklir. <gum> Bomnya belum keluar, mabbrr. <gum> <gum> Mantap nih, M13 sih. Ya, mabbrucha udah di dalam game. Kita main di sd sekarang ya. Apakah di S&D juga nuklir? Wuh, kita lihat ya. <laughs> Bisa kali ya nuklir mabur ya. Santai dulu kita mah mainnya kalem. Set. Tunggu empat sini nih maaf. Oke. Okay. Wih cepet kali musuhnya wae habis wae. Keren sih. Nggak ada loh. Ih cepet kali lo habis lo. atau gimana? Ya. Saya terima nih. Oh, satu tim nih, Alfa. Wah, tim Alfa, bro. Hmm, itu dia, bro. Karena gua nggak terima nih, dia ratain sama temen kita sendiri. Ya, yeah. oh, langsung kita seniki seniki aja, mah, bro. Yo guys, kemana kita? Destroy the objective. Cuma ke kereta, bismillah, bismillah nggak kena sniper. Please, please, please, please. please wow. Nah, cis banget, mah bro. Coba, kenapa sih orang-orang pakai C4? Ya Allah, ngeselin banget ya, maaf. C4 ini ya, dasar orang loh pakai C4. Udah bang, cepet dikelarin aja bang Gua muak nih sama musuh-musuh yang pakai C4 Pake C4 terus ada sniper, beh, itu bahaya banget mah bro ya mau Oh ke B This under attack Ayo bang kita ke bang penjara, Mati sini dua orang, coba kayak dua orang. Hmm, beneran aja dong, kayak dua orang gitu loh, kayak dua orang tapi gak ada, aneh. gelap banget, da fairing range yang ini serem bro. nah, gelapat ya, ya? fairing range sih ya. iya ya, aduh. fairing teng teng ya yeah, bro, ya yes, bro. Najis tuh, tuh lihat tuh, nih. Nak nah, Haram emang bener-bener Nak Haram dah. Jangan buat gue main. Ya, Masam. Ah. Udah nih udah kelar nih, udah menang nih pas ini. Ya, menang gak sih? Jangan buat gue main lagi, please. Ya, cukup cukup. Nah, udahlah. Nice mah Bro ya. Udah langsung aja lah bikin Ganspeed yang mau coba dibanding capek Iya yeah, jadi ini attachment atau gun speed yang mabur silahkan kalian lihat yang mabur di antelnya RTC silencer barrel No stock, Wichelser Tactical, Large Extended Magazine B Dan yang terakhir granulat grip tape ma Bro. Wow Mantap sekali bukan? Wah lucu lagi ya senyata ya Worth it worth it ya, ceweknya nih sungguh bikin player pengen gacha gitu loh ya. Soalnya di sini kan ada tanggal-tanggalnya, ma bro ya. Jadi kalian bisa tahu kapan pertama kali kalian main. Walaupun nggak uh, cuma dari situ aja, ma bro ya. Ada cara-cara lain untuk bagaimana caranya biar kalian tahu kapan pertama kali kalian main mah bro. Ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share videoin ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro. Dah semua. Yaudah, Dadah semuanya. See you next.